apa ya, namanya? Maaf, maaf, maaf. Heru Jokok, Pak Heru, Betul nah. <guluh> aja Pak Udah, Udah, Udah, Udah, Udah, Udah, Udah, aja Oh, dari si Tapi Iya, ada orang si ngomongnya kayak gini Kakak, tapi namanya Heru Joko Oh, <guluh> ini ya, itu orang Oh, Joko, banget gitu Iya, iya, iya, tapi ini, Pak, saya, teman-teman, Pak Ini, Pak, Ipul Ipul? Iya Oke Rendra, Pak Rendra? Bisa baca puisi, nggak? Iya Pernah ketemu Bapak waktu jaman maraton. Tapi, kok, bandung domisilah, kok? Oh, yang pokari? perawat, ya, pokari ya. itu. Ya. Nah, yeah. iya, tapi saya baru mau pulang ke arah lu, masalah kongres, nggak mau. Iya, iya, iya, nama iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, keren iya, Keren. Waduh, saya kan nanti, Dhani dari soreak ya, Pak Dhani dari soreak Pak ya Pak, Waduh, ini Pak, Anu oh, <lipun> ini.. Anu.. Dajang ini Dajang bukan? <laughs> ya ya, ya, ya ya, ya, ya ya, ya, ya, ya ha, ya, ya lu kasih misuwi aku nggak ini mau ucapan terima kasih Pak ini <lipun> <lipun> kita di dalam atau di luar? di sini aja sini aja di sini kenapa ya. aja mas. Sini, mas. Okay. sini sini sini, sini, sini. -sini. siap Pak bosnya kayaknya bosnya eh nggak Pak enggak, bosnya ini Pak ini tadi yel. mana Pak bosnya sana satu, sini satu. dua oke, okay, mana mana mana mana nggak perintah Pak sini. Ainan, ya Sina, pak. Dari, <laughs> Sia, uh, umur, sini siap, teman Pak harus ini ya ya siap muda yang lain sini oh ya. eh jadi tandingnya kapan? besok Pak besok besok berapa? 3.5 loh Pak. Pak, pilih <laughs> ya, ya, ya. ya. ya, <laughs> di sini bisa bagus Yang penting ini supporternya gini ini kompak. Iya itu model itu model. Supporternya nggak kompak. Ngeri juga orang bola kan? Iya. Bola itu Tapi lah. Tapi Berubah apa pemikiran? ngeri buat saya. banget. Juara terus. Amin. Amin. Amin. ya ya Mata siapa? Saya Pak Begita <tuk> Pesim Kata mendukung Pesim ya, oh, <tuk> ya bener lah gitu Iya ya, Tapi juga mendukung MD kalah ya Tunggu <tuk> <tuk> Lagi <tuk> bagus ini sekarang Pak? Ini lagi bagus, yang ini lagi bagus Ya, ya selalu Pak, cepat, cepat kalah juga <tuk> ya <tuk> dari kita ini terima kasih Pak ada cerita menjadi yang akhirnya ya, salam juga Wujud Terima kasih sebenarnya sudah lama mesti berujud <tuk> tapi saya kembali ke sana kecewa terus karena kualitasnya Saya layu dari yang lain. Ya sebenarnya saya itu bisa apa ya kalau mereka yang perjalanan bagus, belakangan <tuk> itu lebih mudah. Ayo kita mulai bicara. A B Kewajan. kualitasnya bagaimana saja kualitasnya itu mimpinya dulu kualitasnya bagus meskipun mungkin desainnya tidak sebagus kualitasnya kualitas ya. ya, kalau kualitas bagus ya ya udah ini klas, klasik gitu. klasik klasik kayak itu tapi kan sebenarnya desain saya tidak hanya di mobil buat terpasuk atlet konsen saya sebenarnya kan bukan hanya sekedar lapangan atletnya ya atlet kita ini kan perhatian guna terima kasih misalnya, wali Kota, Belum persis ikut, ikut oh sudah, iya, iya. ya? jam ya? Biar, ya? ya. anak ya, gitu. ya. ya. ya, <laughs> lawannya berapa Terus, <laughs> lagi luar biasa aku tahu tambah aja tapi tutorial ngalahin.. iya.. baik di Youtube tutorial ngalahin persip, besok di jantung video tidak ada ya? besok tuh.. mana-mana yang buat. jadi pak kasih naksimaran baik-baik pak baik-baik pak bantu full pak besok juga mau.. tiga poinnya mau dikasih ke Bandung ya Oh gitu ya <laughs> <laughs> <laughs> jadi karena.. Ya, sekarang mau pulang ke Bandung itu nggak minta lumbiah apa pak kita cuma minta tiga poin aja oh iya.. biar kita tetap di nomor 1 kasih mas Tapi, mas kasih bayangkan kasih 3 poin usah main dapat enam poin. <tik> <tik> ah, berarti. <berlihat>. Iya, <tik> tapi sistem lagi bagus sih. Kamu berlapir, saya juga. Iya iya. Seratus seratus ribu juga. 100, 100, juga. juga, juga. Tapi sebenarnya dunia sepak bola itu sandiwarnya banyak nggak sih, jujur dan ya, jujur. Hmm. Gak. Kalau dari sisi padang supporter ini gak gak ada sandiwara sandiwara apa? Oh. Kalau sport, kalah, ya kalah. Menang, ya menang. Kalau penting, support. Ada, ada pemikiran ada sandiwara, kita udah nggak semangat, Memang Kemudian kita nggak tahu sekalian, Pak. <laughs> <laughs> kalau pernah ada sandiwara, gitu. Menurutmu menurut, menurut, menurut. Nah, nah, menurut ada nggak sebenarnya? Hehehe. Jujur kamu, mau. bentar. Nggak banyak. <laughs> pak. Cuman saya menuntut, Pak. Oh, iya. Yang penting iya. saya datang ke stadion, Dia saya nonton. Ibu iya. aja. Ibu Pak. Iya. Makanya kalau ibu jangan berkelahi. Hai sekarang Pak. Kalau sekarang di anti. Kalau dulu ya memang. Ya, <laughs> masih <laughs> kecil, masih kecil Pak. Masih kecil Pak kalau dulu. Masih emosinya meletup-letup gitu Pak. Kalau sekarang agak sedikit dewasa, lebih jasana. Jago. Itu kan. Ya-ya-nya kan bagus-bagus sih. iya Sekarang kan menari, variasinya koreografinya bagus. Bagus. ya dicontohkan itu yang keren. Ya sedih aja lah kalau melihat kemarin ya kayak. Malang banget nasib <tuh> <tuh> bolanya aduh sayang, sayang, sayang. sayang tapi supporter itu menentukan, sumpah betul ya udahlah nggak usah berkelahi sekarang pertandingannya di TV ngasih ya ya. <tuh> kan <tuh> nonton nggak, nggak nonton nggak asik padahal nonton di TV itu semua bisa kelihatan kan, ya? ya, larinya ya. detailnya <tuh> kalau nonton itu sebenarnya malah gas Tapi gimana ya ini gitu. ya, tapi, kaya tapi kaya. dia asik Humornya ya ya? tanyaan Dan menurut kamu gimana? Di kan kelihatan. Gini loh ya. Nonton Metallica itu enak langsung live di situ apa nonton di Youtube gitu ya. Oh iya Ini kayak Metallica aku baru mau tanya. Itu tato apa gitu? Kades, Pak. Enak Oli. Eh, minumnya mana ini? Minta minumnya, Otek, kopi, ya, kasih, jus Pak. durian, jus mangga. <tuk>. Ya. Kalau iya, silakan ke Pak <tuk> ini julukannya Maharaja. <laughs> Raja Viking. <tuk> <tuk> <tuk> ya, Sebenarnya, Tiga. Seberan tiga Ganti-ganti-ganti. Jangan utuh return, bro. Udah, ganti udah milah kemarin, tapi nggak mau. <laughs> <laughs> udah udah bosan, kemarin. Udah bosan. Nanti-nanti ya. Kelurah itu asyik. Iya. Gitu. Asyik ya. ya. Seneng, Bapak yang sungai. Lalu oh, di Puan Papua, saya datang di situ. Tidak bayang tadi sekarang. Ada, Pak. Pas oh, Jawa Timur sama Jawa Tengah. Iya. Dan kalah lagi. Iya. Ya. <laughs> Boneknya banyak, Pak. Tapi pas saya masuk itu, yang nyambut saya malah bonek. Iya, bisa ya, lihat, <laughs> begitu kalau antar supporternya baik jadi asik semarang di rumah supporter pak sadar bagus pak bikin turnamen sepak bola dan supporter pak dibikinnya yang jelas jelas supporter pak jangan main semangat main ini saya minta main tapi jumi tahu deh semarang rumah supporter indonesia Oke, kalau habis pelatih. Oke, banyak pak kasih pak. Kebetulan ini gratis nanti. Yang aman ini yang pak pak. Ini semuanya satu. Iya, oh naik sama itu, Jakarta sama ini, ini itu. Main bola. Ya. Ketawa ketawa. Ketawa ketawa. Ya. Tapi jangan digurui teman sendiri. Bersama pelawa. Nanti kita bikin aturan yang bagus pak. Kalau ada dua, ada satu orang, boleh dua gol, satu gol. Aturannya bikin, Pak. Yang rumit, yang Pak. Biar rame, Pak. Gimitnya banyak, gimitnya. Jangan main bola dengan orang, -orang lain. Satu orang, satu, satu goa. jadi enggak ada yang jago. Kalau dia jago, bisa enggak bisa jual dua goa. Ini harus tumpat lagi ke yang lain. Satu orang, satu goa. Kalau oh, yang dua goa dendah. Enggak boleh, Denda. denda langsung pengurangan nilai, poin tiga. Jadi dibikin gini Pak. Dibikin gini Pak. Banyak gimitnya. Jadi, yang main bolanya aja bola Frank kalau yang goal kedua, bayar seratus 100000 ya, main Pak, Bapak ini untuk durafa <tuk> <tuk> <tuk> ya Pak, iya iya iya Pak, bayar gimmicknya Pak nanti, nanti penontonnya, para pemain sebenarnya iya, iya nggak orang wow, Pak iya Pak asik dulu iya gimmicknya bagus ceritanya jadi.. jadi gini aja, C cerita, kita bikin liga supporter aja Nah, bagus Pak iya bagus Pak ya bagus Pak susah Pak, supporter kalau klink-klinknya susah Coba, itu? iya, iya, operasionalnya ah, iya, iya, iya ah, iya, Bapak, <meng> bapak, ya, aku tanya kamu, hmm. sekarang datang ke Semarang siapa yang ngasih duit? Sendiri? makanya gampang <sir> para ke supporter ya, yang susah main. betul ya. kan? supporter itu bener iya, coba-cara-cara ada di ayahnya kok nggak ada supporter? itu buat turnamen aja, itu turnamen aja. tempat kalau turnamen pun enggak mau, wajah lah ini patik lainnya, yang patik supporternya aku, empat gue oh empat dulu Pak Jangan! Itu rata-rata-rata serai itu yang muda banget <gives> yang Gimiknya banyak Yang tua oke okay, gitu iya. ya Peraturannya gimik pak, gimiknya gimik. ya ceriap ya. Jadi enggak semata jago pak hmm. Mainnya berapa menit aja yeah. gitu <gives> yeah. Yang jago matanya satu pak, gak mungkin satu kipernya oh, oh, so, <laughs> kan kayak dia, iya kipernya dia, dia, pak ini pak dia, tangannya dia, dia, biar dunia lihat pak kalau dia, gini dia, dia, dia, dia, dia, jadi dia, gini dia, biar dunia dia, pak dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, cerita pak dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, pancer biru, si dia, pancer dia, Makanan itu sudah mereka, mereka. Mereka ya. Mereka sudah sudah ada. Ini sama temen sendiri gimana? dulu pak, dulu ya. <tuk> enggak, enggak kau pejabat loh namun, amin amin amin amin amin amin amin amin enggak Sendoknya sama piringnya, nah, so. Kita <tuk> beda, Jakarta itu seribu jaman Ketika tajuan nggak mau boleh Panegalan bumi itu ya ya, Bekasi Bekasi Weda dulu saya punya cerita Mas Wareng ya <totik> dulu pas saya, mm -hmm. dulu pernah pacaran, zaman kuliah ]では? sama anak Bekasi, Pak oh yang oh, benar ya. eh benar, Pak emang enggak damang sampai rumah, bukuan Pak sudah karena jauh karena oh. Bekasi itu jauh Pak oh iya iya udah ya. masuk ke dimensi <totik> lain terus. Enggak sih sering di sini. Tapi tinggal di mana nih? Kalau versi, Pak, saya Bandung. Ini dari Jakarta, itu Cimahi. Cimahi. Cimahi. Cimahi. Cimahi. Cimahi. Ini dari Karawang, Cimahi. itu dari Soreang. Bandungnya hanya 2 orang, Pak. Kalau versi ya, itu, jawab ada sih. Timnya beda, Pak. Antik, Tapi, -tapi tinggalnya dari Bandung ya? Gak nah, di Bandung. Gak semua, semua, semua di Bandung. Yang bisa menonton banyaknya dari luar Bandung, Pak. Semua kan luar. Semarang. semarang Bandung. Oh sudah. Ya. Tapi bukan orang Semarang. Bukan. Di ini jualan cilok dan cilok. Iya. Dan juga ada yang jual makanan, jual bendera. Ya, bendera Bandung Sudah. Bendera putih. Ya. Ini kan ini kan membantu bantu ekonomi, sedekah juga saya terima. Ya. Kalau bendera ini siapa kali yang bagus, Pak? Kalau saya lihat kan saya konsi bendera, Pak di hanya Indonesia yang nggak serius mas kita beneran Nah ada yang bagus pak, Gak ada produksi bendera yang bagus saya, saya cari pak. Kalau yang Inggris pak ada ada tentunya mata mata mata itunya Oh iya ya, ya, ya, bapak Iya gitu ya? Ya, ini nggak yang ada yang nggak yang bendera tip pak Oke terus Iya saya memang berharap bapak bikin perusahaan bendera ini. saya <laughs> Pandel pak Pandel apa pak Saya ke mana Saya selalu dapat Ya, Inggris itu pak, beneranya saya koleksi pak. Di Indonesia pak, nggak dihargai pak. Santai Jelek pak. bahannya ya. Bapak sok, bapak aja. Ya, dihargai bapak mau ada pengalaman. Ini aja. Dijual mahal. Lucu mahal. mahal. mahal. Nah, jadi beli ya, padahal bendera ya. Bendera. Yang belinya pertama sama, sama, sama aja, sama kita aja dulu. benderanya benar pak. Benderanya benar. Bener-bener. Ya benderanya benar. Sekarang bisa benderanya enggak benar Jalik, pak. Jelek pak. Tidak dihargai itu lihatnya bapak. Iya. bapak bendera loh. Sama kali, Pak. bapak. udah bangun ini, bapak bikin perusahaan. punya perusahaan. bapak <Adriana> <influence suchen> dan wadahnya. bagus, wadahnya <lemdown> bagus. Badannya Saya ingin punya wadahnya. Ini apa? Bro, bagus, Tapi ingin punya wadahnya, Apa? bagus. Karteboard. Karteboard. Ada. ada Ada Ya, sekolah teknik teks teks teks siliter. Orang sekolah, orang sekolah dia ya, sekolah teknik, teknik, teknik, teknik, teknik, teknik, teknik, orang Sofi. sekolah pak orang sekolah, anggap-orang semua orang sekolah teknik bendera <tis> keren pak, kalau ada, sekarang sampai sekarang saya cari bendera yang bagus di Indonesia nggak ada di Jakarta saya cari ke toko, <tis> mall nah, besar kemana Tidur. nggak ada nggak hey, tahu di mana kalau bangun itu jahitnya sih nggak kayak itu bener ya? saya baru pertama kali dapat ini ya. Jaketnya keren, keren pak, kamar uh. atau bendera. Iya ya. Jaitnya keren pak, yang ditaruh itu ya. Ya banyak ada ya jaitnya bagusnya. Bang. Wah serius sejaitin kayak di apart bendera Amerika. Hui dibikin jaitin pak, benangnya bagus sih. kelihatan pak dibikinnya. Ini mah enggak enak. Semuanya bendera saya enak. Kalau bapak bikin toko bendera yang keren oh, ada oh, ya. terbaik ini di depan toko bendera ini <tuk> tapi pas dilihat dalam kedalamannya benar pak Cintin. benar ceritanya bagu bagus ceritanya bagus bahannya ceritanya juga bagus iya nah, mahal lah pokoknya mahal iya mahal benar mahal benar Tuan mahal, mahal nah, bukan mahal iya mahal benar <tuk> mahal. <tuk> mahal benar ya mahal benar ya mahal benar mitisan di tempat pak penutusan terima kasih iya iya iya tapi nah, ya, ya. Pak. Ya, Pak. di mana di, gitu, ya, gitu, pak? Sina, atas atas. Sina, atas. Ya. Sina, atas. Terus, tapi depannya terus masuk sana. Ya, ya. dalamnya ada perumahan apalah pokoknya Ya. panjang. Permata biru ya. Hahaha, <laughs> Buka. saya, Nanti hari kita jadi penumpang presiden. <laughs> bukan tetap, tetap <laughs> <laughs> <Bukanya. Biar laughs> <siapa itu. laughs> kan tuh sama Putra nya ya Pak Putra sebenarnya ya, Ketua. ya, Ketua. ya. sama pasti Nek Hanung nonton iya ya. Ya. Oh. <tuk> hey, saya iya dari Semangat susu pak itu di di Bunga ini saya kira bapak datang tapi Ibu enggak oh eh Ibu, ini ya Ibu, dari ini enggak, Ibu harus dua, ya? tiga, tiga, tiga, malam nama ini buat bagus, ini buat bendera itu kayak gini, serius, itu kayak pemain, Pak. Original pemain. Kalau itu sebelum main pakainya ini. <guluh> <guluh> <Lair> <guluh> berkata, stagion, yang ini. Ini <guluh> mau persediaan eh, ke stadion pakainya yang ini. Kayak pemain gitu. Kalau kain sebenarnya kan Bandung yang itu tempatnya. Iya, ya. tempatnya ya. Betul. Itu sehat sekalian ya, jadi ya. mikir <k> oh <spoilers> bener aja <laughs> bener aja sangat ada anak pembentuan yang baru buat papri yes, ya siap baru banget, ah. karena udainya bagus keren pak, hanya merah -hanya putih pak ah. hanya merah putih mas susah pak yes, berat mas ya merah putih ya emang merah putih aja mau ditambahin <laughs> ya, yang leger, yang leger giwi-gibi susah kai itu kan belanda yang <gahi> pertama yang dulu pak. jadi beranda. senang pak kalau ada bendera yang bagus pasti ya pak iya iya iya karena sih, bendera inggris pak, jahit bagus banget pak wuhh keren banget, detail banget, detail banget bordirinnya aja, yang di bordirinnya juga nah. bagus yang di udah bagus Pak Emil dianggap, Pak? apa? Pak nah, besok kalau bapak, nonton nah, yang tidak tahu stadion pas kapi-kapi nya juga, Pak tanggal apinya, pas melukul solo sih, pas ya Pak? pas solo, pas seluruh, nah, itu lagi kita diperbaiki kayaknya, spoiler ya iya biar bersihnya kerahnya apa sama? dikembangin saran surah surah surahnya kurang pak surah kurang lagi sih? ya iya, diaduhnya di Tribun Barat aja iya di supporter Sip. selatan tuh enggak ada kita buat sendiri pak, Misalnya kita buat sendiri kemarin kemarin ya. buat sendiri beli karpet ya. Ya, saya ya, ya. beli karpet sama Bersih eh. karena darurat, jar makanya musola oh. beneran putri Di dalam? Ya, di luar. Di luar. Sebenarnya mestinya kita Dhani itu. Iya. Ya. Yang di depan itu. ya, ya. Di Dan area stadion. Ya. Yang di area ya. stadion ya. kan kalau lihat catuan yang hijau ini kan, yang saya tahu itu hari jam 5 sama jam tujuh belas Itu kan berarti pas kasar, hmm. nah, saya kayak nah, kita lawan, ya, ada, ada, ada juga, juga ya, Siapa tau, betul, juga ya, ya atau pas main, Pak jam jam sih mulai ini 15 ya. kalau besok. 6 asar kan ada Pak nah, oh ya, gue tak peringatnya, cuma oh, <laughs> di lapangan dular sajadah kan di lapangan pak ya ya kayak idul fitri okay. ya kayak idul fitri itu jadi nanti yeah. ya salatnya bareng bareng ya kan tapi cuma coba kan. <laughs> lagi pak asyikin peraturan sus pak nanti pak apa lagi peraturan ini itu salat pak ini sekarang pakai untuk apa ya. ini kosong kosong kosong kosong Nah. Ini Rio toh? Ya. Iya. Ini Rio. Ya? Oh, iya. iya. Itu suadaya teman-teman gitu loh, Pak. Kalau oh, bisa lagi gitu. aja kalau gitu. bikin permanen gitu bikin ya. Ya. Nah, lu tahu, pak Loh enggak apa-apa. Suadaya untuk permanen boleh kok saya. Boleh. Tapi dipakai untuk apa ya? Rekorder apa apa ya? Sini, ini. karate, karate, karate. karate ya, karate ya. Ya kalau ini Wih, Weh, boleh, Bos. Oh, di atas aku terharu loh sampai supporter apa namanya terus diblok up pak, blok up pak. Iya. mereka sampai tidak mau minta diblok up tapi kita harus biar biar itu sampai pak, mesejnya teman teman. udah sampai udah saya. kan semua pak nah, oh. oh ya siap disampaikan sama pak. makanya cari terusin aja. mantap. ini yuran teman teman nih, ya ini yuran lagi aja. iya pak. itu sudah. oh ibadah. ibadah. aku ke tangannya pakuan sholatnya kumok nina, gitu kan, Pak siap ya kalau ya. boleh bangun sendiri, apa yang harus tukuk wow. <laughs> putih semua Pak ya, ya, ya, ya. <laughs> <laughs> <gayang. laughs> ini dari sebelah mana ya? mana selatan pantai dua. oke, Udah, di dunia kita di selatan, 2. selatan 2. Contoh dua itu aja ada kosong untuk nggak karpet kita belikan karpet di lantai satunya di luar pak di itu kayak kamar mandi kalau ya, yang lantai dasarnya ada tempatnya di situ mas. Terus kemarin dipakai buat karate akhirnya pindah iya, ke depan di teras kayak teras, teras terasnya itu Pak, depan depurko oh, itu termasuk iya, iya. si karpet karpet sama yang main bandara. karate tahu nggak kalau ini dipakai buat musola? Ya kalau kita makainya kan sewaktu pertandingan aja, Pak Kalau nggak ada pertandingan, di karepnya digulung terus dipakai mereka. Kita juga nggak nyalahkan karena memang bukan tempat kita. Ini bukan gitu. salah-salahan. Itu yang karate tahu nggak kalau itu dipakai untuk musola? Ya mungkin nggak tahu. Ya, ya mungkin nggak ya. tahu. Tapi ada setempat ada, ada, ada tulisan musola musola pada dulu, musola pada dulu. Mungkin dia sengaja cari yang itu agar kalau tanding udah ada yang doain. Masuk oh, <laughs> akal. Ya so, yeah. karena apa? <gara> Mungkin cari yang bersih juga Pak, makanya sebelah-sebelahnya belum dibersihkan, yang disuruhkan yang musola itu. Ah iya, terus pinter lah. Kamu bersihkan sebelahnya, dia pindah gitu. sini. Pindah Sebelahnya dibersih, lagi. Mas, dimakan mas. Siap aja. Itu enak loh itu. Itu kalau di... Di Makassar, Barungkoh. Tandung. Abau, baru tahu baru tahu nggak barumu tahu pak nggak pak Asa, <tuk> sama pisang oh, oh, sama jadi satu kayak kelapa kali ini pisangnya masih dipotong-potong nangkanya dipotong-potong hmm. coba, coba, ya, coba aja coba aja di Bandung ada nggak ya nggak ada pak coba coba coba coba coba coba coba C kami Coba, Pak. Hey. Ya, nggak pernah sana, ya? Pernah. Ada, masih banyak keluar, ya? masih, masih banyak keluar. Lupa saya, saya, Pak. Ibu saya orang Itunya sudah tersunda, apa aman? Jadi itu sudah meruntuhkan cerita lama ya. Katanya orang Jawa sama orang Sunda nggak bisa terjadi. Mungkinnya jadi marah jadi raja Marah jadi marah jadi marah jadi. Selesai selesai. Marinda, anda bercerita lah sambakannya apa itu saya? lalu lagi sering ada apa dari oh ada, itu cuma ada di bener punya saya, aku Terima kasih ya. Gitu, panas, panas, panas, panas. Iya, panas pak Saya pak. pak. Kerawang. Pak. kerawang. lebih panas banget pak. Lebih panas ya. Dua kali dari Kalau mau kasih saya boleh. Oh boleh boleh boleh boleh. pak apa bagus, Pak? Tendang, Sunda, Xiongbing, Pak. Keren, Pak. Yang Xiongbing siapa, Bapaknya, dong? Dari dari Bapak. Bapak Batak. Ibu Sunda. Ibu Sunda? Bang Tasik Melaya aslinya, ba. Pak. Tasik? Tasik. Tasik. Bapaknya? Bapaknya Medan. Medan. Cuma kerja di Karawang. Kerja di Karawang. Lahir di Karawang? Enggak, lahir di Tasik. Cuma merantau ke Karawang. Lahirnya di Tasik, merantau di Karawang. Xiongbing. Lahirnya Tiongbing. Pelacaran. Ini siapa banget, Pak? Ini bisa banget, <tuk> nah, Itu <sudah> <tuk> dari Persib. Berapa orang supporternya? Kasihnya 1000 karena euforianya lagi bagus di Bandung Pak. datang lagi di Bandung lagi. Berapa? Sampai 500 berarti udah berdatangan oh, besok malam ini ya, tanggal, ya, boleh oh, malam ini berangkat? Kira satu hari sih oh ya. mainnya selasa oh, ya. Ya, orang jadi pada oh, loh, ya. saat dilihatin ya. orang pula itu luar biasa ya, ya, jadi ya. Jadi ya. ya, ya. HGP, banyak HGP. <tuh> oh iya oh, gitu, ya. <tuh> <tuh tuh> bilang bener kita nggak lihat tadi warnanya gini-gini kalau liat tadi warnanya kan itu nggak iya kalian nggak tahu ya mas? urusan pula iya <laughs> aku nonton yang di dilapakannya nah, gitu ya karena tanpa ada tim kita juga nggak ada apa-apa iya ada apa-apa iya ada apa, -apa, Yalah, apa ya, ya. Ya. Hati -hati. kita juga tim yang bisa nggak ya, ya. ada persian, sepatutnya gini nggak ada persian, ya, ya. ya. gigi juga gini tapi kadang memang kita yang jadi sorotan dalam arti kalau misalnya ada kejadian-kejadian gitu, yang mungkin kurang daim, lampas. Karena kita sekarang berpikir gimana caranya ini boleh bisa jalan. Iya, ya, ada masalah yang koordinasi. Ya. ya Ini tekeran loh nih koordinasi kayak gini nih. Kalau ini, apa namanya, terjadi di setiap jelang tanding gitu ya. Wah, wow, ini bisa jadi tradisi. Iya. Itu buat bendera bagus, ya enggak, influencer buat, terus kemudian apa ini juga buat juga kan gitu ya, itu harus Jadi tidak hanya pemainnya, jadi kalau mereka mau ini, kondisi dulu, kita buat, gitu. Wah, itu keren. Jadi press release-nya bukan pemainnya, suporternya dulu. Karena kondisi kan penting. Tujuh itu, tujuh. Buat bendera bagus. Ya. jadi supporter itu butuh stakeholder pak stakeholder apa stakeholder? <gir nói> <gir nói> <gir nói> itu pak, e. stakeholder? apa maksudnya stakeholder? saya juga mau tahu pak, stakeholder itu apa? jadi butuh itu pak, kan kita punya emosional, stakeholder punya rasional pak, jadi disatuin pak, keren pak, ada keluar ada bagus, positifnya yang keluar pak dan ya, itu sekarang ngomong-ngomong keluar kejadian bawangnya nggak oh, bersepedatori yuk ah nah, nah, cuma nanti hari libur hari sepeda oh, kalau <tuk> bisa hari santri aja di hari santri ya <tuk> jam dengaan pak biar itu bisa libur sepeda poli maksudnya itu ya apa apa <tuk> itu hari sepeda bagus loh abis aja hari libur kan jangan <tuk> semin lah jadi bisa libur pak semin pak jadi semin harus sepeda itu oleh pemerintah yang waktunya bisa menyesuaikan. Nah, itu nah, kita cari yang pas hari Minggu. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Kenapa <tuk> tahun enggak bisa, Pak? Kenapa dua tahun enggak bisa? Jadi enggak 29 nah, ya. Iya, ya, ya, sekali-kali. <tuk> <tuk> <tuk> enggak lah, kalau saya biar kan biar sudah. Ketetapan setiap <tuk> tanggal, <tuk> tanggal 30 Februari Siap. Enggak ada Gak ada, enggak Iya, itu. Jadi Pak Pak dimulainya dari Jawa Tengah sama Jabar dulu aja. Iya. Tidak, saya putuskan aja. Oh siap, siap. Gubernur 30 Februari. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. rusak itu. Ya, waktu itu, <laughs> <laughs> nah, waktu ya, itu ya. pikiran saya, waktu mau berdengar, gimana? Ini siapa Pak Bulanya bisa lagi Bisa kena. Karena situasi seperti itu, akan tidak kena. Karena kena umum, masyarakat pengaksin langsung di dunia, menyiarkan. Tapi, jadi, kalau saya sudah, ini ada bahan yang lebih baik. Bahan bercandaan gini, tapi kalau bahasa Sundanya nah. ini bahan yang lebih baik. Bahan yang lebih baik, bahan yang lebih baik. Bahan yang lebih baik, bahan yang lebih baik. Bahan yang lebih baik, yang lebih ada bendera supporter, ada bendera pemain, jadi dah umui. Jadi kalau mau tanding, oh, oh. jadi upacarannya dua, santa juga upacara, kita upacara. Ya, <tuh> supportannya lebih dulu. Sikit, Pak. Ya. Kalau kayak UI gini kan, Pak, <tuh> namanya hotel- hotel yang menginap. Paling... Pasti. <tuh> harusnya lebih ditata lagi. TSC hmm. harusnya lebih bisa membatikan kan, supporter itu lebih barang. Kalau supporter itu itu rawatkan kalau kita, kalau kita tak beras gitu. nice karena kita bukan motor ya ada apa, bukan motor maksud saya nanti, ini kan calon-calonnya pernah ngobrol semua sama saya jadi nanti ya, sekuat itu juga menjadi tempat di sekitar studian ada kemsai-komsai, bisa ngebangun misalnya kalau iklimnya, kita dengan baik kayak gini, Maksudnya ada dan Kayak eh, sekarang, dari Bandung ke sini Rp. Dari Semarang nanti ke Bandung, sepuluh Rp. Berapa? Kita dikasih ya. <laughs> <laughs> Kalau main ke Jogja kan gitu ya, dari malur, main dari Ujung Maliboro sampai Ujung Maliboro itu hampir sekenal semua Pak? karena di situ udah penuhnya di situ pasti kan Udah kejadian itu ya kalo ya. ya. pasti pakai baju biru kita kenal lah minimal ya kenal muka lah gitu Ketemunya di situ dan masyarakat gak takut gitu ya, ya, ya. Jadi, ya enggak takut mungkin kalau zaman dulu kan ketika ya. naik kereta oh supporter lawan ya, ada dagang gitu. sekarang ada tuh gak ada kayak ada gitu jadi gitu. Sebenarnya ya. sudah kalau bicara masalah supporter supporter Indonesia sudah jauh lebih beradab dan lebih dewasa sih, man. cuman yang menjadi permasalahan ya di PSSI-nya aja gitu, prestasi lah Kalau lihat kita mundur ke belakang gitu ya, mungkin Mas Waring tahu lah ya kejadian yang ya bonek atau apa gitu kan tahu ya, lewat, daerah-daerah yang dilewatin pasti kan ada penjarahan Ya mudah seperti itu, sekarang kan sudah tidak ada Suareng mana beli kaos di Surabaya itu lari basah gitu beli kos beli kaos manis oh iya juga masih tak simpen oh iya pernah, ingat, oh, iya. iya aku beli dua puluh itu nah, itu bagus juga ya. desainnya bagus desainnya bagus juga taruh dulu taruh sama tiga dia. Oh iya. Tuh masih anu juga. pembeli juga masih banyak. Aha budal. Tahun ini meningkat pak. Meningkat sudah. Oh, ada ada lagi ya. Ya, dia dia pak budalas. Soalnya di itu ada begitu mumpung ketemu. Karena ada dalam dua ibu Maret sebenarnya tapi kayaknya butuh dalam langkahnya kita kita berlawanan. Kadang-kadang bapak bisa reviews apa. Ya, pada kali depan, kita bisa buat nanti karena puasa, kita mundur di kalau liga ini gitu, nanti yang 23, 24, 24, 25, 25, 25. Jadi, 3, kita mau dari bersama kita harus ke teman lah teman-teman di teman-teman ke kalau perlu nah, nah, nah, nah. <laughs> Muhammad, <laughs> di Simpang lima ya, alhamdulillah siap lima jateng bersolawat dibarekan ini gitu itu nah, jadi satu tipsy wooo dah kalau so, kemarin kita sudah mulai ya. di, Oh kita, BITI juga dia mau nah, kita kan? sudah berdenan jauh lama dengan kemajuan zaman, dia berarti nggak Nah, kemajuannya juga ting pesat ya ini Iya. Jadi supporternya mikir musola, ya. solawatan. Karena gitu. ya, oke juga. Kita bisa mengalami masalah. <tuk> masa, ya, apalagi siapa ini? Saya lihat. Tapi kasih anak-anak kita ada dia barunya masa renting anak, masa rentinya anak. Tonton dulu. Nanti kalau kita gitu terus.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 bisa main bawa desain aja terus diproduksi di sana gitu ya? Enggak, itu desain klubnya Pak. Dari klub, dari, dari tim itu. Oh. Dari tim. Jadi oh, yang dipanggil pemain juga sama kayak itu, Pak. Oh, timnya gitu. Iya. Oh, itu ngerti neori karang-karang bikin. Itu rior itu, Pak. Kita kan sama, Pak. No? Rior. Yeah. Yeah. Sama yang karang-karangnya gini ya. loh Kan mau-mau mau kita pesan dari rior gitu, dengan desain ini. Si. bisa kan? Enggak Nggak bisa. Enggak bisa? Enggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. bisa cuma satu satu itu aja pak, mereka produksi jersey home away sama jersey ketiga hitam ini hmm. jersey ketiga yang hitam oh, iya, iya, iya. kalau itu polo untuk sebelum pertandingan di juga kelihatan pak bahannya juga sudah ya. oh, pasti yang pengamanan-pengamanan pengamanan ini ya? iya yang malu maluhin pak? Kalau pakai yang bajakan, yang bajakan yang juga malu -malu di jualan gini, ada nggak yang diberikan ke tim gitu atau, apa, ya, mas, mas. Atau tim jualan sehingga itu bisa jadi income gitu bisa, nah, kan? Selama ya. ini kayak gitu ya, Pak ya, ya, ya. Ini untuk tim ya? Iya ya. Jadi kayak kita supporter beli yang 600.000 ribu itu Tim udah dapat perjanjian mungkin satu, satu tahun mereka kontrak 4 miliar kayak gitu Jadi tim dapat 4 miliar di depan Tapi mereka benar menjual ini lima ribu kayak gitu Pak Harganya kan lalu Pak kalau yang dipakai pemain kayak gini sampai enam ratus paling murah sama satu koma dua. Kalau di Bandung ada yang lebih murah namanya GCMS supporter yeah. cuma seratus tujuh hmm. puluh. Di Semarang ada tapi yeah. harganya tiga ratus <laughs> Polos kalau di Semarang ini saya pakai GCMS supporter pak. supporter ya yeah. tapi ori, ori. Yeah. ya dan harganya lebih mudah yeah. lebih murah ya. iya yeah. dan kita dapat margin kalau jualin dia. Dari singa itu seratus lima puluh ada margin sama. Semarang udah kan bahaya bahaya. tergantung pabriknya oh, juga pak? Iya. Oh. Kalau pesan gitu ya? Iya. Oh, khusus iya. untuk itu ya? Jadi yadi supporter. Yadi supporter nah, ya? Ada, ada, ada, Masih UMKM yang ini siapa nih? Itu ada yang UMKM dari mana Oh no Kiri ya. <gülüyor> yang buatin jersey-jersey jersey itu. Tapi dia mau milih, dulu awalnya juga buat kaos-kaos biasa, terus sekarang dia buat jersey orang-orang gitu, terus pesen bisa-bisa sendiri gitu. Kalau ini sponsornya PSN ya, Pak? Oh, CR Ligi sih kan, Milen? Ya, yang minat saya 30 persen itu. 30? yang biasanya diambil Pak kalau mau nyoba bisa. pernah ke rumah kita sepeda. Oh iya, nanti ya, lihat di YouTube juga ketengan, masih... Pekajian, Pak. Wow. Kasih wow. wow. ini. Orang, kita kita ke sini, pak. Kalau mau away gaya ini ni punya uang kita ke mana lah pak Oh, masalah ada, ada ya, masalah Yang belum dipasang, hmm. <laughs> Kalau pada gitu gimana itu para suporter itu? Oh, ya, <laughs> di Di yang murah, Pak. Murah, Kayak homestay. Oh, Oh, gitu-gitu oh, ya. iya, ma <tis> iya. Terus semalam berapa <tis> kayak? berapa? Oh, ada harga sepuluh 50, kan? 50. 50. <laughs> terus 30, 60 <laughs> ada, ada ya? pengap kalau ngapa, biasanya sepuluh kone malapun ikut sepuluh iya ya. ikut tidur di tempatnya <tuk> oh, oh ini juga, juga kita, ya, kita banyak tahun juga lah itu sudah tidur di sepuluh lima enggak, terjadi kan Pak, di Citaron sekarang oh Citaron kalau enggak, biasanya di Hotel Merah Kecil Pak kombensi, Pak dipecolak, lah itu pak, kira-kira itu, kira-kira berapa 90 iya, perjalanannya jauh, di itu terlalu Iya, mas, itu, tidak, itu mahal dan tidak bisa dihitung. Betul, ya mahal aja. itu, siap. Jadi istriku itu persiapan lari ya, dong itu laki, itu, itu latihan ya. dulu Maraton ya. Dan dia waktu itu menjelang usia 50 Jadi pas usia 50 dia pingin Virgin Marathon dan di Di Karena dia lagi siap-siap untuk Tokyo Maraton siap-siap Saya siap Pak. Siap habis. Ini katanya yang Borodo Nah, di di boleh hanya aja dapat Dapatnya yang di maraton Nah, kalau maraton habis, belinya yang paket. paket agak mahal lama senyum. Iya. <laughs> paket. Yang paket itu waktu saya apa namanya, pagi keliling-keliling menjelang lari itu ketemu dengan pasangan dari Bungkuluh. Empat juta berapa gitu? <laughs> tapi tapi kan dapat hotel gitu. oh, ya. Iya. Paketnya di situ dapat hotel, dapat cuci dan apa, apa gitu ya, dua Ya, jualnya gitu karena Ya, pelat, ya. yang sebelum itu waktu pandemi, tapi kan jual yang mahal, karena apa pelarinya pasti banyak, orang oh, berang mahal sekali Pak. Kan? iya, kan pelarinya dikit, <laughs> kalau mau lari ya mau berangkat, karena itu tadi, Ya, lebih, lalu, nggak? Sambil marah-marah, tapi di <laughs> Tapi sekarang enggak, kita bukan pada angka Kita bukan tahun depan ini Bisa buka yang lain Misalkannya so, kalau tepion marah itu pesernya berapa puluh ribu ribu itu kira-kira di atas ratus ribu Tapi di belaknya enggak ada Ini udah habis Akhirnya emang ikut tari ya seribu lalu maraton kayaknya <gabungan> saja kan half udah pernah lulus kalau mau pakai 5.000 us. Sama ini buat pak. Oh, sisa itu? Lebih. Karena bayar Keren. Kemarin tuh Minggu saya lari di sini pak. si Panrema sampai Lawang saya banyak. 2, kg 2 kg, 2 kg 2 kg, dibuka jalannya, Pak. <laughs> itu 10 kilo Ganser. untuk donasi, uh, ya? yeah. lagi ada orang gila, lari bisa <susur> sampai 15, Kejar, saya gitu. 10 itu latihannya udah tiap hari tiap hari break, dia serius ini pak oh iya. kalau saya waktu bodo itu siap-siap karena apa karena ada orang yang oh segini pak ya bisa tambah sedikit ya enggak mana Udah jam, terus bergerak Pak jangan, Pak, itu memengaruhi anu. Psikologi. e, Psikologisnya Psikologisnya Dia suka-suka, um, ngejabur sedia gitu Hehehehe Tangan-tangan <tuh> itu ngeyel gitu Ternyata bener Oh, gak nyampe, nyampe gitu kan Gue nyampe, ya? Kok nyampe, ya? Nyampe, di... ya? Waktu di... Naukari, saya cuman nampil TNK TNK Pas patah-patahnya datang ke sana Eh, pakai baju basket, Pak. Depanmu, Pak, di Bandung. Saya pakai baju basket. Oh iya. Jadi udah keringlah oh. hitam. Iya, yeah, iya. Yeah. Itu saya ditawarin satu orang sama di Bahria. Iya benar. Bahria. Iya, pada hari pelatihan dia. Iya, Pak. Waktu saya main ke Bogor, ketemu sama presiden juga. Mas di Solario. Aku temenin dia. Oh, ternyata jauh tuh. Gitu. dia. Waktu itu saya kan ngerti ngerti lari, mas hmmm ya. asal lari ya, apapun-apun aduh aduh, ada, aduh, saya dulu main sepeda awal-awal tapi ya, jadi gitu dulu baru naik sini ke sana gara-gara ada kabar bub bubuk-bukur misalnya main sepeda <laughs> jadi anak sepeda datang semua ke rumah oh no no -jari. nah jari-jari gini gitu lho pak, dan krimnya kayu, tanjakan, beruna, cepat sekolah, ya, hapas terakhir apa kesimpulannya, bapak salah pilih sepedanya ya, ya, habis oh, itu dirajuin sepedanya, wooo uh, itu banyak ya. mas ya ya uh, gara-gara itu ya uh, kalau uh, sekarang oleh Xenit itu dijualin uh, uh, oh dari ya, sudang kita masih bangkit, apa mobil ini ya, uh, kemarin dibeli 1,1 kemarin dia berangkat dulu, kurang <laughs> tidak uh. uh. apa ya atlet, ayo di Fabel maupun beri yang berangkat sini, di sini yang berangkat sini gak, nah, itu juga tidak anak anak iya, orang-orang satu-satunya, ya Pak, ya, katanya satu-satunya sebagainya itu, katanya. Iya lah, <laughs> tapi mama mau beli lagi, pabriknya buat lagi. <laughs> <laughs> tapi itu satu-satunya, Pak. Pak. Walaupun pas aku minta jet-nya ini, oh ya Pak, kita buat chat ini. Warnanya kayak gini, kurang tua. Ini kurang ini, jadi buat chat ini, kayak gini, jadinya itu. Tapi ya sudah lah, dikasih mama. Jadi, jadi pabrik, udah apa ya. ini, ya? Yeah. satu-satunya. Satu-satunya Iya. mahal Iya. satu, dulu waktu pandemi, hmm. karena mulana. Iya. Itu ya. mau, apa namanya, mau, mau, mau, mau, mau ya. donasi. Misalnya. Ya. Sekarang sudah saya pertama dari satu Hmm. hmm. Nah, saya hmm itu mulai harganya tuh 5 juta, kaget ya juta kalau lili, mulai lili juta mulai, mulai, mulai, mulai, mulai. juta, juta <tuh> kan? <Kenapa, tuh> akhirnya dapat di 27 juta ya? lumayan hmm. ya, ya, dan yang itu, ini benar punya pak ganjar itu <tuh> pak ganjar <tuh> <beli>. akhirnya dapat iya <tuh> nah, ini ada pak ganjar, Ya, ya. Ya, kalau datangnya dari Jambi. Itu sini. Kalau nama jogangnya itu kan. Ya. So, dia punya jaket, oh, oh, sepatu, topi ya. dia punya. Felix kalau Bandung bagus-bagus ya sih. -bagus, ya. Jagetnya bagus-bagus. Dengan ya. Jubir ya, sini, namanya David Jubir, Pak. Sama iklan dari Bekasi ke Bali. Pak. Oh iya iya, ya. viral, Pak Bensi. Magading Itu YouTube-nya kira-kira apa? Oh iya, apa? Belum ngajak ke depan, Bapak iya, oh, antar sampai sana, sana, sana sampai. Eh ya, udah, aku antar keluar semarang ya. Oh apa sih? Tapi stanya dari rumah saya. Ya. <laughs> yeah. aku Anda, iya. Bu antar. Dilewati jalan yang? Kanjeng. Apa sih? Mobil. Oh tuh masih ini apa unikat? Wow. Nah kita tuh khusus ya. Udah masuk masuk sana. Wah turun bayar. Wow sampai ke sana kira-kira, gila kan kira-kira Bandungnya, Pak? iya, gua oh, kalau Semarang, Mas apa itu yang sepertinya? tempatnya, Pak? ya kita jatakan, Pak iya kan. sebenarnya di Bandung mirip ya? iya, kalau gue lembang sama, Pak ya. ini sebenarnya mirip sama kayak Bandung, cuma kok nggak dingin ya? panas, ceknya laut, ceknya laut ada lautnya, Pak di Bandung nggak ada ya? ya ada? gua mau pesan pantai. Pesan itu kamu Kan orang bandung punya beli dua. Jadi ini, apa sih? Paling gampus sepeda kemana, Pak? Paling pas nanti kan nanti peringatian Pak ya, tanggal bertanggung, tanggal bertanggung, udah, udah gak ya, jadi Pak ya, kapan Pak? kebendal kebendal, itu ada waktu luang gitu Pak, untuk, untuk kan, pemecahkan sesuatu oh, saya luang terus, saya jatuh kebendal oh, wadilah emang kalian enggak lo Bali, bisa, pak bisa terima kalian kan enggak boleh ya. <tuh> kembali Pak, enak kembali Pak, sepeda Pak kembali enak gitu oh, udah udah Pak, nah jadi ya, kembali maksudnya oh, dari sini kembali Pak <guluh> dari sepian tadi Ya bisa Pak ya, bisa pak sepeda itu kan transportasi Pak ya Nuntun Bisa, bisa Itu yang direbibi dari Bekasi kembali itu bisa ya bisa, istirahat Istirahat-istirahat, nggak istirahat, istirahat. ya, bisa langsung Topik-topik Pendur aja Pak ya, Terpijak, berapa tiga jam ya, Berhenti Itu suaminya juga jauh Iya, pemain-pemain Pak, keklat ya. Yang suaminya, yang bagus suaminya ya, oke terima kasih Pakai sepeda balas Pak iya kan tingginya hampir sama saya. iya kebodohnya keluar oh, mas jadi waktu terlebore budur itu pernah turun ke dalam waktu itu dia tidak mau out gitu iya bisa dikendalikan. kan keluar aspalnya gitu wah ini masak suge, masak suge kita bisa Siap, saya kesini jatuhnya patah ini oh, Jai. oh, betul, betul betul, itu kapan pokok ini? Iya, wah. Tahu <laughs> bisa lari lagi. Pak, gara -gara jatuh di ada. Ada Parhan. yang di balik Kota Pak. Di Bandung ada artis namanya parahan Pak. Sekarang, nah, lagi, gak terus. Sekarang cengdara, Pak. jatuh gak bisa. Bisa, lari gak bisa lari lagi. lagi. Eh, Ini Pak. Pinggulnya jatuh sepeda. Jatuh. Iya. Tapi nggak cacat. Masih jalan. Oke. Ya. bisa lari. Bisa lari lagi jarak-jarak. Oh iya iya. Cuma itu oh, go, oh, Pak Ogok, Pak. Kalau bahasa senama. Ya, gue tetap manja. Oh, iya. Padahal apa oh, ya? Hobi, Bapak. Terus yang payah? Gak terus. Istri aja yang teriak-teriak. Oh, iya, Siapa? Siapa? <laughs> Istriku sekarang gak mau aja. Maka terus lari terus. Dulu belinya jersey, sekarang belinya sepatu. Gak jersi juga sih. Lari-jersi jadi lari jadi lari Lari, Pak, ya. Saya juga lihat, Pak. Keren, Pak, mau lari. Yang penting, olahraga kalau buat saya. Iya, iya, olahraga. Terus, sejak kecanduan sepeda lari gitu, ya. Sebelumnya, ada salah yang penting juga. Sudah. boleh, boleh. Hahaha. boleh. Hahaha. boleh. semua. boleh. Boleh, boleh. Hahaha berapa liter api tapi berat ya Iya. Berapa? Kami rasanya berat, kalau tidak dirasain. Tapi memang ada kerasa berat. <tfeRyan> kalau pas nggak apa-apa, berat. Tapi kalau mau ketemu Pak di aku beri potong terus. Iya. Sehat. nanti Coba, bon. coba pak, bapak lari pak di 3 lumayan pak ya tapi pak, waktu lari udah layak itu sama, udah sama kita bapak oke pak kalau bilang peking, kamu bilang mental, metal nanti koliknya sama ya? sama sama kan? sama Lama, kita, kita, Lama, kan, sama di Bandung kita gini, ya. semua orang pada gini juga ya, ya. bisa kayak gini berkata salah dan waktu saya lari yang nemenin saya itu pelari oh. malah ponder gitu tapi hmm, saya susu terus bawa <laughs> bawa speaker oh. Ma mau lagu-lagu? ya usah tanya nanya ini capek masih lari-lari gitu Iya, kalau ada musik kasih juga. Eh, putar! <laughs> Diputerin Metallica. Masih. Terus sepanjang jalan itu, wow. tapi Bandung itu ah, asik betul. Mungkin karena lagi pertama saya, tapi saya menikmati betul bapak lari di sana, ah, asik. Asik. Terus sampai, berusnya pokari, menungguin saya terus, hmm. nah cepat. Tunjungi ke mana lagi, Pak? Hah? Tidur sekarang. Eee, aku sih belum daftar, istri juga daftar. Tapi udah ngomong-ngomong, Pak, lagi Pak, lagi Pak. Itu sampai pok hari itu, waktu baru bodoh maraton, dia pingin nyeponsori dan tidak punya kesempatan. Pingin. Siap, uh, ayah, Pak. Lampu saya, Pak. Pak, nggak selesai, gitu. <laughs> Apa sih? Sehingganya minumannya -minum. itu? Pak Cukup bimbang Pak, yang mau dia menganggap buka hari itu satu Oh, Isotonik Isotonik Isotonik? Isotonik Isotonik Itu, jadi yang masih Gak apa-apa Pak Apabila tahun depan saya, ya Pak Sampai ke tinggi Siang kan Tapi itu Setelah kita apa selesai, kan nunggu ibu tuh itu. Oke, Pak. Ciring ke sana. Temen-temen ikut ciring. Cepat lucu ciring. Kan saya Pak punya piagam ikut lari Pak. Bandung apa? Sampean? Bandung. Benar. Kalau pertama yang B, B, kedua A. Ketiganya jangan di piagamin lagi. Jangan nungguin, Pak. Jadi jadi pertama nah kalau sampai di bikin pak, ya, ya kalau bikin Semarang es dulu itu nyate pak, dapat nyate. Jadi ditungguin sampai digantungin di kamar itu semarang. Oh. Jadi baru BA. Ya baru BA nggak terusin lagi, saya nungguin lagi nanya kemarin. Nanya nggak ada. Ya, itu, ya? Oh, sampai N, pak, Sampai Sampaian baru ban gitu, baru, baru, baru ban. Jadi teh saya bangga pak ikutan maksain, ikutan 10 sepuluh yang sepuluh. Ikut BAN ikut. Sekarang udah nggak ada lagi kalau sini dibikin rangkaian itu keren pak Semarang senang sekali jadi keti Ada sini baru apa Semarang kenji ada iya ada manajemen es pak manajemen es pak itu dapat A A dibikin seni banget pak baru keti saya senang pak jadi keti soalnya seni pak seni banget pak mama Semarang es itu esnya aja pak dibuat bendera ya bagus oh iya bawa iya bendera kita baru sampai ban, pak ditanyain ke udah uban? udah oh, uh, uh, uh, ban aja harusnya gungnya gak ada ya gungnya <tinyanya> ada gungnya <tinyanya> nah, nah. kurang <tinyanya>. ya, jadi itu deh Lupah, dulu lupa, dulu-lupa daftar deh, pak <tinyan> Semarang, senang itu pas foto itu kita udah finish. belum, saya kenyusup apa itu? <tinyan> <tinyan> habis itu cuman kerasa ada orang di belabung bau banget sih tapi itu pak, ini pak, ini bukan ya buahnya khasnya pak ya kembali sekali tentang ya tapi punya fotonya saya nya terganggu pak waktu di Bandung jadi banyak selebritis yang saya fotoin Oh, terganggu ya selebritisnya ganggu ke apa tapi selebritisnya kan banyak ikut ya iya, iya, iya masih ke Bapak juga, Pak Bukan sudah bikin-bikin ke sini Itu lari iseng Jadi kita pikir cuma nggak akan 10 Sama itu dikira-kira susah, Pak kang, kang Emil itu kang Emil itu ikut lari, ya? Iya, terus dia bilang gini Sekarang nanti berapa kilo ya? Dua kilo aja ya? Tapi saya start duluan Start dua dulu senangnya kayaknya Mas Ganjar tadi belok ya terus, gak <tid> yeah, bener terus itu akhirnya kang emil tenki oh akhirnya tenki jadi ya uh, oh terus itu mau ayah jadi dia meran-pelan <tid> ngejarin tenki akhirnya lolos sih gitu. tekan saya seminggu dia pasti pijat terus gitu <tid> <tid> lo biasa lah ya pejabatmu bukan pelari yeah. kok ya iya apa ya Pak ya pejabat yang lari itu sandi sandi ya ya itu harus pak lari harus pak itu pok lari terus dan Larinya udah terasnya itu ya pastinya lumayan dulu yang sepedaan kayak saya gitu udah yang jauh-jauh gitu tapi lebih panjang dibanding saya jauh lebih tgb lalu ya. ntb tgb ntb ini sepeda apa wah top saya pernah sekali di sana, di atas bedah bagian jalurnya yang keren, ya, ya, berkini terawangan, itu itu nggak ada mobil yang lewat satu pun. Jadi jalan itu kita ambil sendiri, ke kolam. Lebih itu mau, mau, mau, mau, mau, Kita kumpul ya, kayak udah berdepan, ya, ya, ya, ya. Ada juga pejabat yang sepeda serius. Ada sebenarnya Menteri. Oh. Pak Oh. jatuh. Tapi jatuh beresin. dirapiin mukanya gitu. Iya Sekarang itu pak. Bukan jatuh Rapi habis itu rapi dikit, kerjung lagi. Iya iya. Itu tiap hari 50 sampai 100 kilo. Emang harus tanya temannya, harus tanya teman-teman kontrang itu harus tanya. Tahu nggak bisa ngajarin tau. Tiap hari harus gitu. Ya. Ya. Itu kalau hobi sepeda, hobi lari tiap hari gitu. Kalau hobi nonton bola gimana? Kan nggak bisa nonton tiap hari. Main bola apa? Main bola. Main bola. Pak. Sebelum main feelingnya tegang. Setelah main. A main, juga. Terus aja menderita Pak Jadi <laughs> <Cukin> pegarang terus. <laughs> <enggak> terus <terang>, ya. <laughs> ya, supporter itu tidak terus. Pak harus dihibur pak. Ya. Yeah. <laughs> Sonnya saja harus dibagusin pak. Sonnya. Ya. Jadinya terus. Son. Lampu. <laughs> <laughs> Musiknya ditata dengan benar. Yeah. Ya tidak ada. lampunya saya minta juga. Sorry. Tidak. Kalau <laughs> Ya, nah coba ya, ya, ya, ya, ya, saya uh, ya, ya, malam itu ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, pokoknya saya mau ya, lain, kamu ya, ya, ya, siapa? ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ke sana ya, ya, ini udah beres belum? <ziehen monetary> <tang> <tang> <kicked. exclusively. tang tang> Pak. Udah, apa? mana kontraktornya? itu bisa bentar, bisa cek, cekar bisa iya itu kenapa yang mau bertamu? ya itu sih ya, ya, urusan kecil sih saya ya kalau kata cekar lalu berpikir-pikir ada ya pak ornamen jalan di pintu masuk itu juga sama kan di beraser kan? bukan mestinya di tengahnya agus oh. jurad jurad itu selesai belum. Belum, Ini kan. ya, belum karena ketahuan saya, ya Tapi <tuh>, memang belum. Harusnya ya, dihalusin lagi. di atlas atau Sayang, apa dia, apa, gitu. E, gitu. Jadi, itu masih. Ya, iya, apa, pasanya, gitu. Terbuka, terbuka. ACP itu itu, saya tapi di si, itu nanti oh gitu ya? ya apa bisa, bisa. juga, Terus saya bilang, saya pegang gini plastik Apa, apa Ini itu apa Berapa lama ini? Semibu ke sana? gitu, siapa pun ngawasin? Kan? Kan? Kan? Kan? Gitu saya siapa pun ngawasin? kamu nggak pernah ngawasin, kalau datang lebih sombong kamu sudah dikasih ambloh, suruh pulang siap aku nangan langsung pak alam mas, aku hanya gitu semua jadi bisa dilakukan secara-cara nanti bagus kalau enggak nanti kamu rugi saya berima di mana jadi dengan rumah saya ada pembuat patung pak namanya Nyuman Warta coba Iya, di Bandung gitu. Itu bagus pak. Kemarin saya ke sana lihat bikin itu pak patung gajah Mada pak besar banget pak. Saya bilang ini benar gajah madah. Benar gitu Saya bangga pak. Oh, kok terus pak? Bukannya cowok banget pak. Buat di mana gitu? Buat Jakarta pesanan sana Pak Jokowi gitu. Tinggi pak. Yang bikin gara-gara bisa pecahnya pak? Iya, di luar sana. Iya. Saya ke belakang pak main ke studionya pak itu kan uh, tembaga pak itu bisa gitu pak, saya kagum pak sama tapi kalau pernah ngobrol ya sama Panya, pak nyoman uh, takut pak Tau takut ya pas ya, ngobrol, tutupan tutup rambut oke namanya saya bilang sama yang bikinnya pak tanya ini ya. cuma nontonnya serius pak ya. baik pak nyoman itu kalau ditanya, bukan metal ya? materialnya material metal. metal ada tembaga, ada besi ya. itu kan keras ini paling lumayan nah, coba itu kalau gak kita sudah bikin hati makanya di Amerika ya. keren keren banget itu tuh pakai ya mas bawahnya gini, kejamada Pak wajahnya kaya dia kan? kagak Pak kaya dia pakai dia nanti dulu saya... tuh bener mana? Pak, bener Pak mirip-mirip kagak Pak kok krisnya bagus Pak saya kagum begini saya nanya, ini tuh bener kejamada jadi saya tanya, kan ingin tahu Pak kejamadanya gimana bukannya Pak ya wah keren Pak hanya berani, Pak, mengkonsuksikan. Gajah Mada, Pak, berani. Pak. Ini, Pak, mada pun saya dapat dari, uh, dapat banyak. Dilihat ya, interasi. ya, saya keren. ya, Wah, kok, kok. Oh, ini, Pak. Asli, ya, ya, ya, ya, asli ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, bukan kacamata itu bukan kacamata itu ular ular. Gila Pak, itu patung-patung gitu Pak ya. Bisa gitu ada. Ya. Dia itu mau dipasang di UGM. Ya? Oh gitu Pak itu? Oh tuh. Oke. Mungkin UGM. kemarin ada mau saya dipisuh Pak. UGM itu nggak ada. Gak ada patungnya ya, ya. Kayak halunya, ya. di situ ya, itu Pak, saya taruh ya. Kalau di monas ada kan ada Pak. Ya, ya, uh. ya. oh. Oke teman-teman, siap. Siap ya. nih, Pak makanya saya, saya waktu jam kerja, saya. jam segini ini baru mau kerja. Waduh. Oh. besok di jalan. besok jam segini besok apa? Oh. Tadi itu. SK apa, SK apa. jam segini Terima kasih, Pak. Saya, Pak. Oh, saya, Ikut-ikut diawasi maksudnya. Ya, pasti. Iya. Kalau nanti tamu jelek, musola tadi ini kasih aja. kita suruh beresin. Tapi, yo, saya ada tamu dari Viking Bandung. Eh, siapa? Siapa? Foto persiapan foto persia. Eh, kasih tahu dong namanya. Saya namanya Her Joko Wijayanto. Iya, aslinya mana? Kutarjo. <laughs> Ketua RW Bandungnya dari Kutarjo. Tetangga bapak saya ternyata. Siap. Ayo, Pasar Biru. Siap. Ini ini. Sudah tahu toh? Kenalin dulu. Oke, eh kebetulan toh, Pak. aslinya Bandung. Aslinya Semarang, Mas. Semarang aslinya Semarang. Semarang. Jadi mereka dua adalah supporter dari Persib dan PSIS dan besok mau nanti. Siapa ya? Coba 5 hari. Setelah 5 sore Besok loh ya Bisul itu harinya Selasa, Selasa. Selasa. Bisul harinya Selasa Selasa, Selasa itu slow-slow ini menu Tau harinya kan? Gak, ya? gak, gak, gak, Ya udah ya, nanti dicari <laughs> <Dirinya juga. laughs> eh. okay. Hari ini yang menarik adalah Dua supporter dari tim besar nah, Tadi dapat masukkan di keren Dari Persib hmm. itu Kayaknya kalau Kita tuker-tukeran jendera mata, antar supporter itu bisa membuat antar supporter juga dingin. Ya, ya, ya, ya. Tapi idenya keren lagi, Benderanya bagus. <laughs> Jadi kayaknya perlu setiap supporter itu punya bendera sendiri, punya jersey sendiri, dan sebelum main, mereka tuker-tukeran. Dan ini adalah silaturahmi yang keren habis. Ya, ya, ya. Karena mereka ternyata menceritakan kepada saya bagaimana menjaga kondusivitas. Dan kita mesti berpikir yang utama dan pertama adalah prestasi sportivitas itu bro siap uh. wah, siap mas gini wah wow. jadi sepak bola berprestasi fair amin. dan damai amin <laughs> oke okay kawan-kawan gitu loh, turnamen antar supporter itu juga bisa meredakan ketegangan-ketegangan ini ternyata para supporter ini peduli banget ini sama se apa sepak bola gitu ya ini teman temen dari King Obama. jadi kalau kemudian kita bikin turnamen antar supporter yang main bola supporter itu jadi diri tak pinjamin gratis nanti baru yang bayar saya gitu. bahkan tadi saya tawarkan yuk supporter yuk gitu ya biar kemudian ada of kendak yang bisa dibuat gitu ya Oke okay, sini, foto sini aja ya. Oh, okay. ya. Halo perseb Iya. Ya pakai bunyi. Oh, <ocho> Saling support, Pak. saling support. Oh, iya. Gitu, gak ada bunyi. <he> <mur> <suk Venice> nah, UH, ya, <deux> oh, iya iya iya. Saya